Hai hai semuanya selamat datang di channel Mas Masbek kembali lagi dengan Mbak Ulia yang mau membagikan resep sayur tongkol bumbu kuning Iya ikan tongkolnya nanti dibuat sayur dengan bumbu kuning apa aja sih bahan dan bumbunya yuk mari lihat Ya, ini dia bumbunya dan bahan yang paling utama. Pasti tongkol ikan tongkol enam, tahu putih satu kotak, nanti digoreng. Kemudian ada tomat tiga buah, lima cabai rawit. 3 daun jeruk satu ruas selengkuas Kemudian ada daun kucanya 5 Bisa diganti daun bawang Ada cabai merahnya satu, Serehnya satu Nanti digeprek Kemudian ada bawang merahnya 5 ada bawang putihnya 3 ada daun salamnya 3 ada santan 200 ml santan kental dan ada gebrahan atau dibilang santan cair ya itu 500 ml gula ada kunir ada merica kemudian ada garam ada ketumbar ada jinten jinten ini boleh di skip atau tetap dipakai enggak apa-apa Oke itu semua yang pertama hilangkan kepala dari ikan tongkolnya dan juga jangan lupa dibersihkan caranya seperti ini Bersihkan bagian perutnya, karena itu kotor, dan bersihkan menggunakan aliran air juga, ya, sampai bersih. Setelah itu, Jadikan dua bagian, nah, seperti ini: buang durinya, duri ikannya buang, jadi kita cuma ngambil daging ikannya saja. lakukan hal yang sama untuk semua ikan tongkolnya Oke, kalau sudah selesai, jangan lupa digoreng dahulu ya. Oke, minyaknya sudah panas, masukkan daging tongkol, daging ikan tongkol secukupnya. goreng benar-benar sampai kecoklatan sambil menunggu boleh kita potong-potong tahu sesuai selera Nah, kalau sudah matang, yang empat tiriskan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita buat bumbunya jadi iris menjadi lebih kecil-kecil untuk bumbu-bumbunya supaya lebih memudahkan dalam menghaluskan untuk lengkuas geprek dulu ya serihnya juga lalu Sisihkan terlebih dahulu ya masukkan garam 1 sendok teh kemudian masukkan gula setengah sendok teh masukkan ketumbar setengah sendok teh juga masukkan merica Sepucuk sendok aja Dikit aja Kemudian Jinten juga Sepucuk Untuk kunir Seperempat sendok teh Haluskan Oke, jika sudah halus Goreng dahulu tahunya Sambil menunggu tahunya matang Kita bisa memotong Tomat Atau mengiris seperti ini ya. Belah tomat menjadi 9 atau 12 bagian Atau terserah Sesuai selera Jika sudah Ganti kucai Atau daun bawangnya Kita gunting Atau potong-potong Menjadi kecil-kecil daun ini tuh berfungsi untuk mengharumkan masakan oke sudah siap semuanya lanjut kita memasak masukkan minyak sekitar 10 sendok atau secukupnya aja minyak ini untuk memasak bumbunya supaya matang oke Okay, masak tunggu sampai harum baru masukkan bahan lainnya masukkan daun salam serai daun jeruk kemudian lengkuas ada daun kucai juga masukkan supaya menambah keharuman masakan jika sudah harum masukkan santan cair atau geberhan tadi sedikit demi sedikit sampai mendidih jangan lupa diaduk dahulu kemudian masukkan irisan tomat setelah itu jika sudah sekiranya berkurang kuahnya berkurang sedikit kuahnya masukkan tahu yang tadi sudah digoreng jika sudah masukkan ikan tongkolnya kemudian masukkan beserta santan yang kental tadi oke masukkan saja semuanya tunggu sampai mendidih Ya, sudah matang Jadi deh Sayur ikan tongkol Bumbu kuning Buatan Mbak Ulia Selamat mencoba Bye